Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya mas bro semoga sehat selalu pagi ini kita hunting ayam hutan mas bro di pohon sawit mas bro kebun sawit masih kecil, -kecil mas bro payah mas bro ayamnya gak nampak mas bro tapi untungnya kita masih dapat 2 poin mas bro satu mas bro nah, ini satunya mas bro masih hidup mas bro, cuma dia nggak bisa lari mas, bertanya kenapanya mas bro. nak dadanya mungkin ini, mas, bro. cuma gak bisa lari, masih rezeki kita mas bro, alhamdulillah mas bro, <coughs> kenapa kalau ayah pak hunting ayam hutan nggak pernah bawa mounting di sini, payah mas bro, berangkat kita pun jam setengah lima. Jadi nggak nampak pun pakai mounting tuh mas bro, mas bro. Jadi ya gini lah mas bro, kita pun takutnya moncal mas bro, jauh-jauh nggak -jauh ada hasil kan mas bro. Jadi kita nggak pakai mounting mas bro. Tapi kalau hunting-hunting lain bisa lah kita usahakan pakai mounting mas bro. Oke mas bro, kita orang 3 mas bro. Satunya lagi di luar mungkin udah mas bro dan tungguan. Tadi ada nembak tiga kali dia mas bro. Ya mudah-mudahan poin lah mas bro. Oke Mas Bro, lanjutkan Mas Bu, kita tengok kawan kita mas, kita keluar Nah ini Mas Bro Masih hidup Mas Bro Nah ini sniper kita satu lagi moncel Mas Bro Mas Bro Oh kena dadanya nih Mas Bro Oh sama Mas Bro. Mbak ini masih hidup mas bandel bandar kali padahal ini belum tua kali mas bro ini yang tua malah taper dia mas bro ini kita mas bro. dari bin shop oke mas bro lanjut mas bro nah ini lokasi kita mas bro Sepatnya mas bro ini baru panen belum diangkat Mas Bro. Itu kawan kita Mas Bro, monjali ya, Mas Bro. Mas. Jong, padahal dia yang punya tempat ini Mas Bro. Dalanya pun sama Mas Bro. Oke Mas Bro, jangan lupa di like, comment dan subscribe-nya ya Mas Bro kalau ngerasa video. Ini suhunya malah masih. Ah, ada dua biji Mas Bro. Ini senipernya Mas Bro dua biji juga Mas Bro. Ah. Ini, ini takinya nih, tengokin. Ah. Oh. Hmm. Nah, satu meter 1 meter. Matapas oh. Bro. Kita juga foto Kita ambil yang tua-tua. Dari yang muda biar sehat. Ah ini dia kata senipernya Mas Bro. Nah, ini yang punya tempat nggak jelas ini persatu ini Mas Bro. yang ini masih muda ini? Oh, yang ini yang hidup masih muda oh. yang ini baru tua <laughs> oke Mas Roo, lanjut Mas Bro.